Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kembali bersahabat ya Mendapat cidukan vitamin Leslar saat tentunya Melaksanakan ibadah umroh begitu banyak orang-orang baik Orang-orang hebat yang mensupport Lesla Leslar family Dan dibikin salvok dengan baby L yang tertidur Gaya tidurnya bikin salvok banget semua orang Masya Allah. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan Diantaranya dari akun Ratna Milawati mengatakan, Masya Allah, Fatih itu kalau Bobo selalu sama bundanya, tapi pas melek sama papapnya. Anak memang begitu, meskipun dekat sama bapaknya, tapi tetap kalau Bobo nyaman sama ibunya, Masya Allah. Kita lihat juga persahabat di tanggapan lain, diberikan dari akun Instagram, Khairianian Skorha mengatakan Gaya lagi mantau si papap ada atau enggak Di dekat abang katanya tuh Masya Allah, emang bucin banget ya Bang El Bucin banget kepada pandanya Kita lihat juga persahabat cidukan lain Ini sisa semalam, Masya Allah Luar biasa Raut wajah penuh kebahagiaan Wajah leslar Mulai saat ini Selalu bersinar Aura-aura positif Mudah-mudahan ibadah umrohnya lancar dan semoga semakin banyak doa baik yang diberikan dari orang-orang baik juga yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Berikut juga persahabat ya, kita lihat banyak tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari akun Mulyati etil 5502022. Masya Allah, ya robku, tolong jagakan anak-anak ini dari segala kejahatan baik dari jahatnya setan juga sesama manusia. Dan tolong ridhoi mereka untuk selamanya indah bersama dalam rumah tangga yang samawa, amin. Ini doa yang sangat baik. Kita aminkan. Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Berikutnya persahabat kita lihat juga ada cedilan vitamin juga untuk warga Kunoha. Kali ini kabar yang sangat membanggakan soal Lesti. Di acara pagi-pagi ambiar mengundang salah satu penyanyi viral yang memviralkan lagu Runtah, itu Azmi, saat ditanya oleh host bagi pagi, -pagi amia. Jika sama penyanyi, pengen duet sama siapa? Azmi persahabatnya menjawab nih, pengen duet bareng Kak Lesti. Katanya itu Masya Allah begitu bangganya warga Konoha. Nama Lesti selalu disebut. Lesti memang suatu kebahagiaan untuk banyak orang. Lesti adalah contoh baik Lesti adalah inspirasi untuk banyak orang. Karya-karyanya selalu diminati oleh semua orang. Masya Allah Bismillah. Mudah-mudahan bersahabat ya, bisa berduet bareng dengan Bunda Lesti. Kita lihat juga bersahabat ya, di kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Ani Raditya mengatakan, ah keren pasti kalau sudah sama Bunda El. Semoga terrealisasi. Amin. Mudah-mudahan bersahabat ya, bisa duet bareng dengan Bunda Lesti. Dan banyak juga di bersahabat yang bertanya. Siapa sih ini katanya persahabat yang belum tahu dan belum paham Ini adalah persahabat ya Azmi Dia yang mempopulerkan lagu Sunda Lagu Runtah persahabat ya Dan bismillah mudah-mudahan bisa duet bareng dengan Bunda Lesti Kejora Kemudian juga persahabat jangan lupa streaming terus lagu-lagu Lesti Mudah-mudahan lagu Bunda Lesti Kejora semakin banyak diminati oleh semua orang Dan bismillah persahabat yang Mudah-mudahan Bunda El Terus berkarya dan memberikan karya-karya terbarunya. Amin. Berikutnya juga persahabat diingatkan kembali. Untuk warga Konoha jangan lupa menantikan acara konser Indosiar yang akan tentunya dihadirkan live di Indosiar hari Selasa dan hari Rabu 10 dan 11 Januari. Konser Hood Indosiar Luar Biasa. Bunda Lesti akan tampil di acara tersebut. Bismillah, mudah-mudahan menampilkan penampilan terbaiknya. Mudah-mudahan Bunda L diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan, selalu menunggu cidukan vitamin dari Leslar Family. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.